Assalamualaikum. Praktikum genetika, semangat pagi. Hari ini kita masuk ke praktikum pemeriksaan golongan darah. Nah, kemarin minggu lalu kita udah lihat bagaimana persilangan dalam sistem golongan darah ABO. Di sini kita melihat bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan golongan darah. Nah, Si pemeriksaan golongan darah ini ini bisa dilakukan menggunakan antiserum yaitu antiserum A dan antiserum B. Di sini ada di keterangan. Jadi untuk mengetahui pemeriksaan golongan darah ini dapat dilihat dari tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya golongan darahnya A berarti nanti akan dijumpai antiserum A menggumpal. Dan anti serum B tidak menggumpal. Untuk untuk golongan darah B nanti akan ditemukan bahwa anti serum A tidak menggumpal dan anti serum B menggumpal. Untuk golongan darah AB anti serum A dan antiserum B itu kedua keduanya akan menggumpal. Sementara untuk antiserum serum A untuk maaf untuk golongan darah O itu ditemukan bahwa anti, anti serum a dan b itu tidak menggumpal. Nah selanjutnya bagaimana sih hasil yang akan kalian buat? Jadi di sini di metode percobaannya kalian harus mengumpulkan data golongan darah berdasarkan hasil lab. Jadi dari tiap mahasiswa itu nanti harus menampilkan bukti pemeriksaan golongan darahnya, ya kan? dan itu dikumpulkan berdasarkan per kelompoknya. selanjutnya yang kedua menentukan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan golongan darah berdasarkan dua macam antiserum, antiserum A dan antiserum B yang saya jelaskan sebelumnya tadi. nah terus selanjutnya kalian harus buat hasil pengamatan di sini. ini contohnya punya saya, saya bergolongan darah O. Oke, atas nama Fahrina Wibowo. Selanjutnya akan saya e, lampirkan bukti pemeriksaan golongan darahnya. Selanjutnya dari pengujian antiserum, boleh dilihat ya di tabel yang sebelumnya, tabel yang ini. Di pemeriksaan antiserum, ternyata anti, e, golongan darah O itu untuk antiserum A tidak menggumpal dan tidak menggumpal juga di antiserum B selanjutnya masuk ke tabel kedua Jadi udah kalian kumpulkan nanti kan akan dapat nih macam-macam go, e, golongan darahnya ada o ada B ada AB dan seterusnya ini tergantung dari golongan darah kalian selanjutnya golongan darah ini itu nanti digolongkan Jadi kalau misalnya e, golongan darah a ada dua maka tanda X-nya ada dua maka buat di sini jumlahnya dua kalau golongan darah O nya ada satu, maka tanda X nya satu dengan jumlah satu. lalu hitung persentase pada golongan darah perhitungan persentase golongan darah itu dapat dihitung dengan rumus persentase golongan darah sama dengan jumlah golongan darah jadi jumlah golongan darah misalnya golongan darah A nya tadi ada dua, maka 2 per jumlah mahasiswanya misalnya ada 4 jadi 2/4 kali 100% 2/4 kali 100% berarti ada 50% seperti itu Nah di sini nanti dihitung per jumlah golongan darah Jadi kalau misalnya nanti golongan darah O berapa golongan darah AB berapa golongan darah a? dan seterusnya ya jadi setiap e, persentase golongan darah ini A berapa, B berapa, AB berapa, O berapa jadi diisi setiap persentase kemungkinan per kelompoknya nah lalu simpulkan mana persentase golongan darah terbanyak di kelompok kalian seperti itu nah untuk ini kalian langsung saja buat berupa laporan untuk minggu depan jadi tidak perlu e, tulis tangan jadi langsung saja berupa laporan ya. Terima kasih.